Pertandingan UEFA Europa League yang mempertemukan Olimpiakos melawan Atalanta pada Jumat dini hari tanggal 25 Februari 2022, meninggalkan cerita harunan emosional. Atalanta berhasil lolos ke babak selanjutnya di ajang Europa League setelah mengandaskan perlawanan sang tuan rumah Olimpiakos dengan skor telak 0-3 dan agregat 1-5. Gol pertama mereka dicetak oleh Joachim Mele di menit ke-40. Selanjutnya pemain asal Ukraina yaitu Ruslan Malinovski mencetak dua gol berturut-turut pada menit 66 dan menit 69. Momen emosional terjadi ketika Malinovski mencetak gol pertamanya di menit ke 66. Ia berlari ke pinggir lapangan sambil membuka sebagian jersinya menunjukkan tulisan No War in Ukraine. Selebrasi itu ia tunjukkan sebagai bentuk solidaritas atas apa yang terjadi di negaranya. Mengingat saat ini sedang terjadi konflik panas di tanah kelahirannya tersebut Sebelumnya, Roman Nyeremchuk membuat selebrasi serupa di ajang Liga Champions Setelah berhasil mencetak gol penyimbang bagi Benfica kalah berjumpa Ajax. Tentu saja kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan Milanovski Mengingat, perdamaian adalah sesuatu yang sangat berharga dan penting untuk dijaga Semoga konflik ini segera berakhir